Deep Lightning Mountain saat ini jelas jauh lebih hidup dibandingkan dengan dua bulan lalu. Dan markas mereka juga telah berkembang pesat. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam banyak gunung. Sementara pasukan kadang-kadang berpatroli di langit. Mata mereka yang tajam mengamati setiap bagian dari Deep Lightning Mountain Range. Berkat pertarungan yang terjadi di Divine Item Mountain Range, Deep Lightning Mountain telah sepenuhnya memantapkan diri mereka di wilayah Perang Bis. Faktanya. Reputasi mereka tidak lagi kalah dengan reputasi dari tiga faksi komandan iblis besar. Selain itu, berkat istana ilahi misterius yang diperoleh Lindong, mereka memiliki sejumlah besar objek ilahi di tangan mereka, fakta yang cukup untuk membuat banyak faksi iri. Oleh karena itu, segera setelah perintah rekrutmen diberikan, Berbagai individu yang kuat datang berkerumun dengan harapan memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki Deep Lightning Mountain untuk mendapatkan objek ilahi. Namun, Deep Lightning Mountain jelas waspada terhadap orang-orang ini. Karena itu, tidak hanya kriteria rekrutmen yang sangat keras, tetapi mereka yang direkrut harus memberikan sejumlah kontribusi sebelum mereka diberikan objek ilahi. Kontribusi yang disebut ini mengharuskan orang-orang ini untuk memimpin orang-orang mereka untuk memperjuangkan wilayah atas nama Gunung Petir dalam, atau untuk mengumpulkan berbagai sumber daya. Singkatnya, itu bukan tugas yang mudah untuk memenuhi kriteria ini. Individu yang kuat ini juga sangat menyadari hal ini. Namun, objek ilahi memang jarang didapat dan memperolehnya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Selain itu, Deep Lightning Mountain tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan bahkan tiga faksi komandan iblis besar lainnya tidak berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, bergabung dengan Deep Lightning Mountain akan sama dengan mendapatkan lapisan perlindungan tambahan. Karena itu, terlepas dari kriteria rekrutmen yang keras, masih ada antrian panjang untuk bergabung. Berkat perekrutan Deep Lightning Mountain yang sangat energik perlahan-lahan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Perang Bis. Semua orang mulai merasa bahwa faksi ini, yang dulu sekaku genangan air, sekarang penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Kemungkinan Deep Lightning Mountain akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di wilayah Perang Bis di masa depan. Di puncak gunung utama Deep Lightning Mountain, ada serangkaian aula yang menjulang tinggi. Persegi 100.000 kaki terbentang di depan aula yang tampak paling megah. Pada saat ini, semburan hitam seperti masa tokoh diam-diam duduk di alun-alun seperti patung. Aura mengejutkan dan ganas terpancar dari tubuh mereka. Sosok-sosok ini mengenakan baju besi hitam gelap yang ditutupi dengan pola misterius. Pola-pola ini tampak bergerak ketika mereka bernapas sementara riak misterius dan kuat samar-samar menyebar dari mereka. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati semburan hitam ini, Seseorang akan menemukan bahwa setiap individu dari lebih dari seribu tentara ini bernapas serentak. Aura kecil muncul dari tubuh mereka. Sebelum mereka berkumpul di udara, tampaknya membentuk harimau kegelapan raksasa setinggi seratus ribu kaki. Harimau raksasa itu berbaring di langit seolah tertidur. Namun, semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa brutalnya itu setelah membuka matanya. Berbagai departemen lain di Deep Lightning Mountain kadang-kadang akan berjalan melewati Alun-Alun. Namun mata mereka ketakutan dan iri ketika mereka melihat semburan hitam di Alun-Alun. Semua orang tahu bahwa Tiger Devouring Army adalah faksi paling kuat di Deep Lightning Mountain, dan setiap orang di faksi ini dilengkapi dengan objek ilahi. Skala pasukan ini akan membuat setiap faksi cemburu. Tentu saja. Satu-satunya kelompok di seluruh Deep Lightning Mountain yang bisa menikmati perawatan mewah seperti itu adalah Tiger Devouring Army. Akibatnya, banyak orang mati-matian mencoba bergabung. Namun, jelas bahwa ini bukan tugas yang mudah. Faktanya, metode seleksi mereka yang berdarah dan kejam menyebabkan banyak ahli yang menganggap diri mereka tinggi. Merasakan kulit kepala mereka mati rasa alun-alun ini berhadapan dengan aula besar yang megah. Beberapa pasang mata di aula besar saat ini menatap tentara devoring harimau ini dengan keinginan membara. Haha, <tuluh> Deep Lightning Mountain benar-benar murah hati. Kemungkinan pasukan penyelundupan harimau ini sendiri akan mampu menandingi ahli panggung samsara. Beberapa kelompok yang tampak familiar dari berbagai faksi duduk di aula besar. Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah komandan iblis naga langit. Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Mas Ape lapis Baja Emas. Tubuh seperti menara logam Little Flame duduk di tempat pemimpin. Aura amat buruk menyelimuti wajahnya yang tampak kasar. Dan bahkan sedikit pun rasa takut hadir ketika berhadapan dengan tiga pemimpin terkuat di wilayah Perang Bis. Bibirnya terbuka ketika dia berkata, Kalian bertiga tidak datang ke Gunung Petir jauh aku hanya untuk mengucapkan omong kosong seperti itu. Apakah aku benar? Little Flame jelas tidak memiliki kesan yang baik dari ketiga orang ini yang mencoba menghentikan mereka kembali di Divine Item Mountain Rank. Selain itu, Deep Lightning Mountain saat ini tidak takut pada mereka. Karenanya, Little Flame tidak terlalu sopan ketika dia berbicara kepada mereka. Vena the Heaven Dragon Demon Commander menonjol ketika melihat sikap Little Flame. Namun, dia juga tahu bahwa Deep Lightning Mountain saat ini berbeda dari sebelumnya. Lupakan tentang pemuda yang sangat kuat dari suku Celestial Demon Marten. Bahkan Flame kecil yang semakin ganas ini membuatnya merasa sedikit takut. Lagi pula, dia mengerti bahwa jika Little Flame bergabung dengan pasukan Tiger devoring bahkan dia tidak punya pilihan selain mundur. Selain itu, orang yang disebut Lindong adalah orang yang paling ia waspadai dan bahkan takut. Tak satu pun dari ketiga bersaudara ini adalah penurut. Haha. Komandan yang harus tahu alasan mengapa kami datang, insiden itu telah menciptakan kegemparan besar baru-baru ini. Komandan iblis keramas tertawa pahit dan menghela nafas. Little Flame memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menjawab dendam antara Mang Mountain Regent dan kalian tiga komandan iblis besar. Tidak ada hubungannya dengan Gunung Petir, jauhku. Little Flame secara alami menyadari masalah yang dimaksud oleh komandan iblis keramas. Ini karena masalah ini baru-baru ini menimbulkan keributan besar di seluruh wilayah Perang Bis. Bahkan, keributan yang digerakkan oleh insiden ini tidak kalah dengan insiden saat itu di Divine Item Mountain Rank. Sumber kejadian ini berasal dari wilayah Gunung Mang, yang terletak tepat di sebelah wilayah Perang Binatang. Seperti wilayah Perang Bis, wilayah Gunung Mang juga merupakan wilayah yang sangat luas dan ukurannya jelas tidak kalah dengan wilayah Perang Bis. Selain itu, kedua wilayah ini biasanya tidak saling mengganggu dalam urusan masing-masing. Namun, sejak berita insiden di Divine Item Mountain Range menyebar, itu jelas menyebabkan beberapa dampak. Salah satunya adalah wilayah Gunung Mang yang menyerbu wilayah Perang Bis. Tiga komandan iblis besar, yang memegang posisi tertinggi di wilayah Perang Bis, secara alami adalah yang pertama yang terkena dampak invasi. Tiga komandan iblis besar secara alami agak marah atas masalah ini. Tindakan Mang Mountain Regent tidak diragukan lagi merupakan deklarasi perang terhadap mereka. Meskipun demikian, terlepas dari kemarahan mereka, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek ketika mereka mengingat kekuatan wilayah Gunung Mang. Wilayah Gunung Mang ini relatif terkenal di dunia binatang iblis. Ini karena wilayah Gunung Mang adalah salah satu dari beberapa daerah yang benar-benar bersatu. Itu tidak semrawut seperti wilayah Perang Bis, yang memiliki faksi yang berbeda bersaing satu sama lain. Sebaliknya, hanya satu faksi yang ada di seluruh wilayah Gunung Mang. Faksi itu dikenal sebagai Gunung Mang. Ada lima pemimpin besar di Gunung Mang, dan semuanya berada di panggung Samsara. Selain itu, ada juga banyak orang kuat di bawah mereka, meskipun tiga faksi komandan iblis besar itu kuat. Mereka masih secara signifikan lebih lemah daripada Gunung Mang. Ini juga mengapa tiga komandan agung mengalami sakit kepala. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain atau memilih mundur. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah mencari musuh mereka sebelumnya di *lightning mountain*. Bagaimanapun, semua orang jelas menyaksikan kekuatan di *lightning mountain*. Jika mereka bergabung, kemungkinan Gunung Mang akan menjadi sedikit lebih waspada. Komandan Yan, karena reputasi kami, kami tiga komandan iblis besar akan menjadi yang pertama dipukul ketika Gunung Mang menyerbu wilayah perang bis. Namun, jika kita dikalahkan, faksi lain di wilayah perang bis hanya dapat memilih antara tunduk atau melarikan diri. Pada saat itu, bahkan di Lightning Mountain tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Petik 2. The Ghost Condor Demon Commander menatap Little Flame. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, tindakan Mang Mountain kemungkinan terkait dengan Treasury Item Divine. Karena sekarang berada dalam kepemilikan Deep Lightning Mountain kamu, apakah kamu berpikir bahwa mereka akan dengan mudah melepaskan kamu setelah mengalahkan kami? Petik 2 Aku sadar bahwa kamu memiliki saudara celestial Demon Martin itu. Namun, Gunung Mang juga memiliki latar belakang yang rumit. Selain itu, untuk mendapatkan treasury item ilahi, kemungkinan mereka tidak akan takut hal-hal seperti itu. Petik dua, Flame kecil merajut alisnya. Dia secara alami menyadari fakta ini. Namun, agak bodoh jika dia membiarkan tiga komandan iblis besar menyeretnya ke kapal yang sama. Ketika masalah datang mengetuk, gunung petirku akan menanganinya. Kamu tidak perlu khawatir atas nama kami. Petik 2. Kamu, Panglima Iblis Naga Langit tanpa sadar merasa marah setelah menyaksikan sikap acuh tak acuh Little Flame. Dia membanting tangannya ke meja batu di depannya, langsung membelahnya. Swosh swosh. Namun, suara angin yang deras segera terdengar di aula besar ketika Komandan Naga Langit melampiaskan kemarahannya. Segera, banyak tokoh bergegas keluar dan menatap tajam pada mantan Bahkan Tiger Devoring Army di depan Aula tiba-tiba melepaskan harimau yang meraung rendah dan dalam di langit. Komandan Iblis Naga Langit, ini adalah gunung petirku. Aku khawatir kamu tidak bisa bertindak sesuka hati kamu di sini. Little Flame menatap Komandan Naga Langit Iblis dengan keberanian saat ia berteriak dengan dingin. Wajah Panglima Naga Iblis berubah menjadi sangat hijau. Terlepas dari kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya, dia hanya bisa mendengus dingin. Bagaimanapun, ini adalah markas di Lightning Mountain dan Tiger Devouring Army sedang menunggu di luar. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang sangat pemarah seperti dirinya sendiri tidak punya pilihan selain mundur. Komandan Yan, kamu harus menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tolong beri kami balasan. Gunung Mang telah mendirikan arena pertempuran langit dan mengirim lima pemimpin besar. Namun, kami hanya memiliki tiga orang di pihak kami. Kata Panglima Iblis Kera Emas tanpa daya. Api kecil menjadi sunyi. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, ini adalah masalah yang sangat penting. Aku akan membuat keputusan setelah kakak kembali. Petik 2, dia sudah pergi selama dua bulan. Aku khawatir kita tidak memiliki waktu yang mewah. Komandan Iblis Kera Emas tertawa pahit. Namun, ekspresi Little Flame berubah tepat setelah Komandan Iblis Kera Emas berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk aula di mana sosok perlahan berjalan masuk. Setelah itu, tawa yang akrab terdengar di aula. Haha, sangat bersemangat saat aku kembali. Tiga komandan iblis yang hebat. Bagaimana kabarmu? Petik dua Kakak laki-laki. Flame kecil bangkit dengan terkejut. Sosok di pintu masuk aula bergerak dan muncul di posisi pemimpin yang kosong. Dia tersenyum menatap tiga komandan iblis besar. Itu Lindong, yang baru saja bergegas kembali dari suku naga. Lindong menatap tiga komandan iblis besar dan tersenyum. Aku sudah mengetahui hal ini. Memang sulit untuk berurusan dengan Gunung Mang. Tetapi itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Oh, trio Golden Ape Demon Commander terkejut. Mata mereka menatap Lindong karena terkejut. Alasan mengapa Gunung Mang begitu kuat adalah karena mereka bersatu. Karena itu. Ada cara sederhana untuk menghadapinya. Yang perlu kita lakukan adalah menyatukan seluruh wilayah perang bis. Petik 2. Lindung tersenyum sedikit. Namun, ada perasaan yang tak terlukiskan di balik senyumnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas di Lightning Mountain. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1120. Kerjasama. Unit The Beast War Regen. Di Aula Besar, trio komandan naga iblis langit agak terkejut. Segera setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka dan menatap Lindung yang tersenyum. Sebelum berbicara tanpa perubahan ekspresi mereka, apa maksudmu? Kalian bertiga harus mengerti arti dibalik kata-kataku. Lindung menyeringai sebelum melanjutkan dengan sikap lalai, wilayah perang bis seperti pasir lepas. Dengan kata lain, kekacauan yang mengerikan. Satu-satunya cara untuk melawan Gunung Mang adalah dengan mengumpulkan banyak faksi dan membentuk aliansi. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa menolak mereka." Petik 2. Wilayah perang Bis awalnya kacau. Bagaimana bisa begitu mudah untuk bersatu? Komandan Iblis Naga Langit dengan dingin mendengus dan menyuarakan pikirannya. "Memang ada banyak faksi di dalam wilayah perang Bis. Namun, kebanyakan dari mereka melekat pada empat faksi besar kami. Selama ini adalah niat kami." Masalah ini akan lebih atau kurang diputuskan, kata Lindong sambil tersenyum. Meskipun Deep Lightning Mountain saat ini berkembang pesat, masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan Lindong. Namun, tidak ada gunanya cemas dalam menghadapi situasi ini. Lagi pula, orang mungkin akan tersedak jika makan terlalu cepat. Namun, situasi saat ini adalah peluang yang agak bagus. Jika itu benar-benar mungkin untuk menyatukan faksi dalam wilayah Perang Bis. Lindong yakin secara bertahap membuat Deep Lightning Mountain faksi utama aliansi ini bahkan jika tidak mungkin untuk secara langsung mendapatkan kontrol penuh dari itu. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa bahkan tiga komandan iblis besar lainnya tidak akan punya pilihan selain untuk mengintegrasikan diri mereka ke Gunung Petir Dalam. The Heaven Dragon Demon Commander memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Mereka sudah lama berpikir untuk membentuk aliansi. Dari sudut pandang tertentu. Memang tidak sulit jika mereka mau. Namun begitu, mereka membentuk faksi besar baru seperti Gunung Mang. Siapa yang akan menjadi pemimpin faksi ini? Tiga komandan iblis besar yang sama licik secara alami juga memikirkan ambisi tersembunyi lindung untuk menyatukan semua faksi di bawah dirinya. Namun, kekuatan ketiga faksi mereka setara satu sama lain, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk membuat satu tunduk kepada salah satu dari dua faksi lainnya. Haha, kita hanya perlu berurusan dengan Gunung Mang. Tidak perlu pergi sejauh ini, kan? Komandan Iblis Condor Hantu tertawa datar. Dia memiliki kontrol absolut di fraksinya sendiri. Namun, begitu aliansi terbentuk, otoritasnya secara alami akan berkurang. Jika ada Gunung Mang hari ini, mungkin akan ada Gunung Min besok. Jangan bilang bahwa kita akan melakukan ini lagi ketika saatnya tiba. Ini adalah solusi yang memecahkan akar masalah. Selain itu, meskipun kalian bertiga terkenal di wilayah perang bis, kamu hanya memiliki wilayah kecil di sini. Jika kita bersatu, kekuatan kita pasti akan melambung. Di masa depan, wilayah kita mungkin tidak lagi terbatas pada wilayah perang bis, lindung tersenyum dan berbicara dengan suara lemah. Tentu saja, jika kalian bertiga puas menjadi tuan dari wilayah kecil masing-masing, Anggaplah seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Tangan trio panglima naga iblis tiba-tiba mengencang setelah mendengar beberapa kata terakhir, lindung saat kegembiraan melintas jauh di dalam mata mereka. Mereka semua cukup kuat dan ambisi dalam hati mereka secara alami tidak kecil. Mereka telah berpikir untuk mencoba membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi dari sudut pandang tertentu, mereka telah mencapai batas mereka dalam keadaan mereka saat ini. Satu pun dari mereka memiliki latar belakang yang terlalu mengejutkan. Meskipun Panglima Iblis Naga Langit memiliki beberapa hubungan dengan suku naga, jelas bahwa dia nyaris tidak memiliki suara di dalamnya. Ini meskipun dia memiliki kekuatan yang bisa menandingi beberapa tetua. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin bisa menjadi penguasa suatu wilayah dalam wilayah Perang Bis ini, mereka paling tidak akan sedikit dikenal di seluruh dunia binatang iblis. Oleh karena itu, sebuah faksi besar yang terdiri dari wilayah bersatu seperti Gunung Mang, tidak memberi mereka wajah dan menyerang sesuka hati. Namun, mereka bertiga tidak punya solusi untuk keadaan cemberut ini. Bahkan jika kita membentuk aliansi, apakah kamu memiliki cara untuk memberi kami latar belakang yang orang lain tidak akan berani memandang rendah? Ekspresi Komandan Iblis Keramas berfluktuasi ketika ia melanjutkan dengan suara yang dalam. Alasan Mang Mountain dapat memerintah wilayah Gunung Mang adalah karena tempat itu berada di dalam wilayah yang dikelola oleh suku Sembilan Phoenix. Lima pemimpin besar Gunung Mang juga semua berjanji kesetiaan mereka kepada suku Sembilan Phoenix. Petik 2. Sembilan Suku Phoenix Lin Dong terkejut. Dia jelas tidak berharap bahwa Gunung Mang akan terkait dengan suku Sembilan Phoenix, salah satu dari empat suku penguasa. Itu tidak mengherankan bahwa bahkan trio Golden Ape Demon Commander sangat waspada terhadap mereka. Kami sadar bahwa kamu memiliki saudara laki-laki dari suku Celestial Demon Marten. Namun, bahkan dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku Marten Celestial Iblis untuk mendukung kita, kan? Komandan Naga Langit Iblis berkata dengan suara dingin. Lindung melirik Panglima Iblis Naga Langit dan berkata, Saudaraku sementara waktu tidak dapat mewakili suku Celestial Demon Marten. Namun, aku bisa menarik suku naga ke pihak kita. Petik dua, suku naga, Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu Terpana. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah Komandan Iblis Naga Langit dengan ekspresi aneh. Di tempat ini, hanya yang terakhir yang memiliki hubungan dengan suku naga. Namun, Lindong telah mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya. Membuat adegan ini tampak sedikit lucu. Cih, suku naga selalu netral. Tidak mungkin bagi mereka untuk setuju untuk mendukung kami. Suku naga tidak pernah memberi aku bantuan selama bertahun-tahun ketika aku mendirikan aula naga darah. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk dirimu sendiri. Komandan Iblis Naga Langit diejek. Kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Lindung sedikit menurunkan matanya. Suaranya yang lemah juga mengandung ejekan. Apa hakmu untuk mengucapkan kata-kata ini? Komandan Iblis Naga Langit sangat marah ketika dia mencibir. Jika kamu percaya bahwa kamu bisa membuat kami menyetujui saranmu dengan kata-kata ini. Aku khawatir kamu sedikit terlalu naif. Panglima Iblis Naga Langit. Lebih baik kamu sedikit lebih sopan. Mata api kecil dipenuhi dengan aura amat buruk saat dia menatap Panglima Iblis Naga Langit dan berteriak. Lindong melambaikan tangannya, matanya berisi beberapa kelucuan saat dia menatap Panglima Iblis Naga Langit. Segera setelah itu, dia dengan lembut membengkokkan jari-jarinya yang panjang ketika cahaya keunguan menyala dan muncul. Segel naga emas keunguan dipegang di tangannya saat ia dengan malas bertanya, Komandan Naga Langit Iblis, apakah kamu mengenali hal ini? Mata Panglima Naga Iblis-Iblis langsung menembak ke arah tangan Lindong. Segera setelah itu, Komandan Iblis keramas dan Panglima Iblis Condor melihat tatapan mencibir di wajah mantan itu sedikit menegang sedikit demi sedikit karena kekagetan dan ketidakpercayaan menggantikannya. Ini, ini adalah segel hukuman suku naga. Kenapa ada di tanganmu? The Heaven Dragon Demon Commander terpana. Dia segera berteriak marah. Beraninya kamu mencuri segel hukuman suku naga. Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu seberapa serius kejahatan ini? Kejahatan, ini diberikan kepada aku oleh tetua suku naga. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Petik 2, Lindong tersenyum menatap Komandan Iblis Naga Langit saat matanya perlahan menjadi sedingin es. Aku adalah tetua hukuman baru dari suku naga. Apakah kamu tahu bahwa sebagai anggota suku naga, kamu telah melakukan kejahatan dengan menentang aku? Petik 2. Ekspresi panglima naga iblis berubah ketika dia mengamuk. Omong kosong. Bagaimana bisa orang luar sepertimu mengambil posisi tetua hukuman suku naga? Petik 2. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia perlahan berdiri. Memegang segel hukuman di tangannya ketika kulitnya secara bertahap menjadi mirip dengan kristal. Tekanan yang tak terlukiskan murni dan kuat menyapu keluar dari tubuhnya dan menyelimuti aula besar. Udara di sekitarnya tampak membeku saat tekanan kuat ini menyebar. Menyebabkan dua bahkan Komandan Iblis keramas mas memiliki ekspresi serius. Mereka jelas bisa merasakan kemurnian dari tekanan ini. Bahkan seorang ahli yang memiliki garis keturunan naga paling otentik tidak memiliki tekanan naga murni. Mereka berdua mengalihkan pandangan ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Hanya untuk menemukan bahwa wajah yang terakhir pucat. Sebagai anggota suku naga. Jelas bahwa tekanan yang dipancarkan oleh tulang naga primal dalam tubuh Lindung sangat menekannya. Tekanan ini, mata The Heaven Dragon Demon Commander bergetar ketika mereka menatap Lindong. Seolah-olah dia mengintip ke dalam tubuh Lindong, Pulang sebening kristal di dalam tubuhnya muncul seperti naga giok melingkar. Makhluk kuno ini mengeluarkan tekanan tanpa akhir. Pulang naga ini, mungkinkah kamu benar-benar memiliki tulang naga kuno? The Heaven Dragon Demon Commander tanpa sadar berteriak, dia bisa merasakan betapa kuatnya tulang naga di tubuh Lindong. Kemungkinan hanya tulang naga kuno yang memiliki tekanan yang begitu padat dan murni. Sudut mulut Lindong sedikit melengkung, tapi dia tidak repot-repot memberikan penjelasan. Kemungkinan bahwa tulang naga kuno sudah mampu menghalangi Komandan Iblis Naga Langit. Karena itu, dia tidak merinci. Itu selalu yang terbaik untuk menahan sedikit. Aku melakukan perjalanan ke kolam transformasi naga kuno. Sekarang, apakah ada pertanyaan lain? Lindong bertanya dengan suara datar. Kolam transformasi naga kuno, The Heaven Dragon Demon Commander bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah tanah suci di dalam hatinya. Pulang naga di tubuhnya hanya di kelas menengah. Jika dia bisa memasuki kolam transformasi naga, itu kemungkinan akan meningkatkan kemurnian garis keturunannya. Sayangnya. Ia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu Meskipun dia juga dianggap sebagai anggota suku naga Dia hanyalah anggota pinggiran dan kemungkinan bahwa dia bahkan akan mengalami kesulitan diterima oleh suku naga jika bukan karena kekuatan panggung samsaranya Naga Langit menyambut tetua hukuman The Heaven Dragon Demon Commander akhirnya pulih dari kondisinya yang linglung Dia buru-buru bangkit dan menyapa lindung dengan hormat dari suku naga Suku Naga memiliki aturan ketat. Selain itu, tetua hukuman memiliki otoritas yang kedua. Setelah pemimpin suku, dia mengerti bahwa jika dia menyinggung Lindong, yang merupakan tetua hukuman, dia hanya akan berakhir menderita. Pada saat ini, dia akhirnya menyimpan semua rasa tidak hormat yang dia miliki untuk Lindong. Punishment Cell, yang dimiliki Lindong, memiliki efek penekan terhadap anggota suku Naga. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika Lindong menggunakan seal hukuman terhadapnya. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang yang tidak dapat dinamai dan bangga ini telah menyerahkan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku adalah tetua hukuman baru dari suku naga. Jika kita membentuk aliansi, aku akan membiarkan kalian semua memiliki perlindungan suku naga. Sekarang, apakah ada di antara kamu yang memiliki pertanyaan lain? Petik 2, 3 Komandan Iblis Besar saling bertukar pandang satu sama lain. Heaven Dragon, meskipun sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki pool transformasi naga kuno, aku mungkin bisa memikirkan cara bagi kamu untuk masuk di masa depan. Lindong tersenyum samar dan berkata, Tubuh The Heaven Dragon Demon Commander bergetar setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindung dengan mata yang agak bergetar saat dia dengan cepat mengangguk dengan kasar. Aku akan mematuhi perintah tetua. Godaan ini yang ditawarkan Lindung membuatnya mustahil bagi Panglima Iblis Naga Langit untuk menolak. Sedangkan untuk kalian berdua. Kalian berdua sudah bertemu saudara laki-laki aku yang kedua. Dia adalah salah satu penerus potensial untuk posisi pemimpin suku di suku Celestial Demon Marten. Jika dia berhasil. Dia akan mengendalikan suku Marten Celestial Demon di masa depan. Pada saat itu, kita akan memiliki beberapa hubungan baik dengan suku Marten Celestial Demon dan suku naga. Kalian berdua harus mengerti apa artinya ini. Lindong memalingkan matanya ke arah duo Panglima Kera Iblis Emas dan tersenyum hangat. Duo Golden AP Demon Commander membuka dan menutup mulut mereka ketika panas membakar naik dari dalam mata mereka. Jika mereka benar-benar memiliki dua suku penguasa mendukung mereka, kemungkinan reputasi mereka akan mengguncang dunia binatang iblis. Kehormatan ini jarang terlihat bahkan di seluruh dunia binatang iblis. Karena itu, setelah perjuangan singkat, mereka berdua saling berhadapan sebelum mengangguk. Baik, Lindong menatap kedua orang yang akhirnya setuju saat senyum puas muncul di wajahnya. Begitu mereka naik kapalnya, itu tidak akan mudah untuk pergi.